Selamat pagi, Teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Kakak mau mengajak kalian untuk bersatu baru bareng. Sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari Nehemia 3 ayat 16-22. Nehemia 3 ayat 16-22. Sebelum baca Alkitab, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bawa untuk menjalani aktivitas kami. Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh pahami firmanmu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai telah berdoa dan mengucap syukur, amin Nehemia 3 ayat 16-22 yang berbunyi Disampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Betzur mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani dan berdekatan dengan dia Hazabiah, penguasa setengah wilayah kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadat penguasa setengah wilayah kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Ezer bin Yasua, penguasa Misbah, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya, Baruk bin Zabayat memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah Imam Besar El Yassip. Di sampingnya, Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah El Yasib sampai pada ujung rumah El Yassip. Di sampingnya, para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Nah, adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu "Pemimpin yang Jujur" apa arti kata jujur menurut sobat teruna? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Nah, bagaimana dengan sobat teruna? Apakah sobat teruna sudah berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Nehemia adalah seorang pemimpin yang saleh dalam pemerintahan adik-adik. Ia jujur, bijaksana, berani, dan memiliki iman yang teguh. Karena sifatnya ini, Nehemia mendapatkan banyak bantuan dari penguasa wilayah dan seluruh lapisan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem. Mereka berkotong royong membangun kembali tembok Yerusalem itu adik-adik. Pintu gerbang dipasang kembali, berikut pengancing dan palangnya yang telah rusak. Mereka bahu-membahu bekerja dengan sungguh-sungguh, hingga tembok mengelilingi seluruh kota. Mereka memperbaiki sampai di depan pekuburan Raja Daud hingga rumah para pahlawan. Ada di ayat 16. Sobat teruna, memperbaiki adalah salah satu pekerjaan yang tidak mudah. Pekerjaan memperbaiki bangunan rumah atau lainnya membutuhkan biaya, tenaga, dan kemampuan berpikir yang tinggi. Di samping itu juga, yang tidak kalah pentingnya adalah membutuhkan karakter yang baik dan motivasi yang benar. Sifat jujur, adalah modal yang penting dalam pelaksanaan membangun ataupun memperbaiki sesuatu, terlebih kehidupan seseorang yang telah rusak. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh seorang anak Tuhan yang mau dipakainya menjadi alatnya dalam membangun ataupun memperbaiki suatu lingkungan yang rusak. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berkata ya, di atas ya, dan tidak, di atas tidak. Meskipun untuk berlaku jujur tidak mudah, ada banyak rintangan dan godaan yang mungkin akan kita alami. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan serta kemampuan apabila Sobat teruna mau hidup jujur. Nah adik-adik, untuk menutup satu duk kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapak yang baik, mengucap syukur Bapak atas penyertaanmu, kami boleh membaca dan perlukan sebagian dari firmanmu ini. Bapak firman ini mengajarkan kami untuk boleh hidup jujur dalam kami menjalani. Aktivitas kami hari lepas hari, kiranya Bapak kami boleh menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan beraktivitas ya Tuhan, tombol berkati kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat menjalani hari ini adik-adik, jaga kesehatan selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!